kami akan memberikan cara perbaikan pada magicom ya yang seperti ini terlihat tertulis terjadi konslet ya kalau rekan-rekan mengalami atau akan mengecek magicom yang terjadi konslet biasanya terjadi di bagian depan ini ya kita akan memeriksa untuk magicomnya kita coba akan mencoba membuka di bagian bawah ya. Nanti kita lihat untuk di bagian sistem modul ya. Biasanya kalau terjadi konflet, permasalahannya di bagian sistem modul ya. Kita coba membuka. Kita tidak usah men menyolokkan ya karena bilangnya terjadi konflet ya. Kita langsung buka saja. Oke, okay, kita akan membuka untuk bagian sistemnya Bisa untuk rekan-rekan, para pemula yang ingin mencoba memperbaiki sendiri Bisa lihat untuk videonya oke untuk rekan-rekan bisa diperhatikan di bagian sistem modulnya terjadi terbakar seperti ini ya ada bagian jalur terjadi gosong seperti ini sepertinya ada terjadi putus dan terjadi slot ya bagian modulnya nanti kita akan coba membersihkan dan kita akan perbaiki untuk caranya yang terjadi konslet untuk rekan-rekan bisa kita membuka dan membersihkan oke okay, untuk rekan-rekan kita lanjut ya untuk videonya oke, okay, kita mencoba memberikan power seperti ini, sepertinya sudah tidak konslet ya bisa diperhatikan untuk bagian sistemnya atau lampunya, tapi dia lampunya mati satu ya sepertinya ada jalur yang putus ya untuk lampu, dia tidak mau hidup yang bagian pemasak ya untuk pemanas oke okay ya pada bagian sistemnya setrum untuk sistem ya bekerja semua tapi bagian lampu tidak mau menyala bisa diperhatikan untuk voltnya dan ampernya bisa anda rekan melihat di bagian angka berwarna merah dan berwarna kuning ya sepertinya oke okay ya untuk bagian sistem bekerja tapi di bagian lampu tidak mau mau menyala ya, yang bagian pemasak tapi dia pemasaknya mau bekerja, teman lampunya saja yang tidak mau hidup, oke kita akan mencoba mengganti atau kita perbaiki ya untuk di bagian lampunya kenapa kita cek nanti coba kalau memang jalurnya putus kita akan sambungkan ya oke okay, bisa kita lanjutkan untuk videonya Oke. Okay. Sangat mudah ya untuk rekan-rekan perbaikan Magicom yang terjadi konslet dikarenakan di bagian modul bermasalah. Oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain ya untuk rekan-rekan dan jangan lupa untuk klik subscribe ya dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan Rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami